Kalian Terlebih dahulu kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja Silahkan menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Agar kalian bisa saling bertukar informasi dan berinteraksi Dengan catatan tidak meninggalkan nomor handphone apapun Baik, kami dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru juga pengen mengingatkan Bahwasannya kami tidak pernah meninggalkan dan memberikan nomor kontak apapun Jadi apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel Youtube Info Pinjol Terbaru Maka fix itu adalah penipuan Baik, siapa yang hari ini sudah memasuki masa-masa jatuh tempo di aplikasi raksasa seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Om Kredit dan lain sebagainya. Dan hari ini sedang panik karena katanya mau didatengin sama pihak debt collector. Ya, jadi pada video kali ini kita pengen ngebahas empat aplikasi raksasa yang banyak digunakan masyarakat Indonesia dan kira-kira apa sih resikonya ketika kita tidak mampu melakukan pembayaran dan apakah empat aplikasi raksasa ini memang sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Baik, siapa hari ini yang sedang memasuki masa-masa gagal bayar di aplikasi Kredivo, Shopee, Akulaku dan Home Credit. Ini empat aplikasi raksasa yang memang Punya modal lumayan besar. Dan hari ini banyak digunakan masyarakat Indonesia. Itu dibuktikan dari besarnya limit yang mereka berikan. Seperti kredivo itu bisa sampai dengan 30 juta. Untuk di aplikasi aku laku itu bisa sampai dengan 15 juta. Di dana cicilnya, Shopee Payletternya bisa sampai dengan 50 juta. ya kan Dan dana sp-nya sampai dengan 12 juta. Serta di home credit juga hampir 20 juta rupiah. Hari ini banyak yang tidak mampu lagi membayar dengan berbagai macam alasan. Dan akhirnya khawatir didatangin sama debt collector. Dan benarkah 4 aplikasi tersebut sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya sudah. Tapi tidak untuk di semua daerah. Hari ini 4 aplikasi pinjol raksasa tersebut hanya memiliki debt collector lapangan di kota-kota besar saja. Jadi kalian nggak perlu lagi merasa panik. nggak perlu lagi merasa takut ya kan. Jadi hari ini yang perlu diperbaiki itu adalah kejiwaan kita. Yang mungkin hari ini sedang merasa tertekan, tertekan kenapa hari ini? Karena memang mungkin setiap detik, menit dan setiap harinya kalian akan diteleponin sama pihak debt collection. Ya minimalnya kalian akan dihubungin sama robot, ya kan? Yang hari ini ketika kalian berbicara loh malah bahasanya jadi nggak nyambung. Ya kalian harus jeli memperhatikan apakah kalian ditelepon sama pihak robot atau mungkin langsung dari pihak debt collectionnya. Nah, apakah empat aplikasi tersebut memang sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya sudah, dan itu pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi, memang mereka ini sudah memiliki uh, koneksi ke Slik OJK. Jadi, kira-kira kalau seandainya kita gagal bayar atau hari ini belum mampu melakukan pembayaran, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan hari ini ketika kalian memang belum benar-benar mampu untuk melakukan penyicilan ataupun pelunasan. Yang pertama itu berhentilah gali lubang tutup lubang. Karena ini tidak akan menyelesaikan semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Dan yang kedua stop bayar. Stop bayar untuk semua cicilan yang mungkin kalian belum mampu melakukan pembayarannya Dan apabila kalian memilih solusi gali lubang tutup lubang untuk menyelesaikan masalah ini pasti tidak akan selesai Hari ini yang masih punya keinginan untuk menutupkan hutang lama dengan cara menghutang di aplikasi yang baru Sudah pasti akan membuat tambah pusing kepala kalian Stop bayar terlebih dahulu sampai kalian mampu sampai kalian memang benar-benar bisa melakukan penyicilan untuk di aplikasi aku laku itu ada kalau nggak salah ya pilihan untuk restrukturisasi atau mungkin penyicilan ya seberapa kita mampu dan seberapa kita sanggup dan aku berharap uh, hal ini juga bisa ditiru oleh aplikasi-aplikasi yang lain oke baik terkait masalah debt collector sudah terkoneksi ke slik OJK ya dan mereka ini memang benar-benar legal OJK dan apakah mereka hari ini akan melakukan penyebaran data? Hari ini banyak yang khawatir ya karena merasa sudah menyerahkan data-data pribadinya kepada empat aplikasi raksasa tersebut. Jadi pada video kali ini aku ingin memastikan mereka tidak boleh melakukan penyebaran data. Dan bagaimana pengalaman kalian ketika memasuki masa-masa jatuh tempo? Apakah ada ancaman terkait tentang penyebaran data dari empat aplikasi pinjol raksasa ini? Apabila ada... Kalian bisa langsung melaporkannya Yang pertama kepada pihak OJK Dan yang kedua pihak api Dan yang ketiga kepada perusahaannya mereka sendiri Jadi kemarin ya di laman media konsumen Kita membaca bahwasannya ada keluhan dari uh, Debitur Credivo Yang katanya didatengin sama pihak debt kolektor lapangan Dan kebetulan pihak debt kolektor lapangannya ini Mendatangin beliau ke kantornya Dan menghubungi orang tuanya Jelas ini salah Peraturan OJK sudah memberitahukan tidak boleh mendatangi debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu ke tempat pekerjaan kita. Dan tidak boleh menagih kepada selain debitur. Apakah menagih kepada orang tua itu diperbolehkan atau tidak? Jawabannya tidak. Menagih ya. Jadi bagaimana bang kalau seandainya mereka menghubungi kontak darurat Sah-sah saja apabila memang nomor kita sedang tidak bisa dihubungi Atau sedang tidak aktif dan tidak bisa dihubungi Apabila nomor kalian masih tetap aktif dan kalian merespon semua pertanyaan mereka Maka mereka tidak boleh menghubungi kontak darurat Itu sudah peraturan ya kan Jadi apabila memang mereka menghubungi kontak darurat eh, ketika nomor kalian aktif itu tidak boleh dan kalian tidak perlu merasa panik lagi. Baik ya terkait tentang debt collector lapangan yang katanya memang pengen datang ke rumah. Daerah mana saja hari ini yang memang sudah memiliki debt collector lapangan dari empat aplikasi raksasa tersebut. Bisa kupastikan untuk aplikasi yang tadi kita sebutkan itu masih memiliki debt collector lapangan itu di kota-kota besar saja. Ya apabila memang rumah kalian itu jauh dari provinsi ya kota besar di kota kalian itu Maka dipastikan mereka belum memiliki debt collector lapangan Jadi tidak perlu merasa panik lagi Terkait tentang gaya penagihan mereka ya anggap sajalah itu sebagai ya pelajaran buat kita bahwasanya agar bisa lebih hati-hati untuk menggunakan duit dan pay dari aplikasi dan aku juga pengen mengingatkan agar untuk tidak mengeluarkan uang apapun hari ini ketika kalian memang belum benar-benar penting. Apalagi hanya untuk gaya-gayaan memakai pay hanya buat ganti handphone, beli ini, itu segala macam, beli barang-barang yang nggak penting, maka itu jangan lagi diteruskan. Karena kita akan kesusahan untuk melakukan pembayaran. Jadi, untuk terkait semua pertanyaan kalian yang mungkin belum jelas, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan kita akan nanti bantu jawab dan terangkan kembali. Apakah empat aplikasi pinjol raksasa ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Terkait tentang Shopee, hari ini sepertinya belum ada yang langsung ketemu dengan pihak peleter dari Shopee ya kan tapi kalian akan dihubungin banyak nomor robot ya apalagi yang tagihannya lumayan banyak hampir setiap hari mereka akan menghubungi kalian itu 2 sampai dengan 3 kali kalian gak perlu panik kalian hanya perlu berbenah dan mengintip peluang apa hari ini yang bisa kalian kerjakan dan menambah penghasilan jadi itu saja untuk hari ini yang memang belum benar-benar mampu angkat teleponnya dan jelaskan kita akan melunasinya nanti ketika kita memang sudah punya rejeki. Kalau mereka nggak terima bagaimana bang? Ya sudah, sabar saja dulu. Yang penting jangan sampai konsentrasi kalian terpecah belah hanya untuk memikirkan tagihan di aplikasi tersebut, sehingga nanti kalian tidak memiliki lagi yang namanya ya kinerja dan prestasi di kantor kalian. Jadi jangan biarkan diri kita menghabiskan energi untuk memikirkan sesuatu yang hari ini kita memang benar-benar belum mampu. Baik, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk kita semua, mampu membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang panik, ya kan? Kita harus tetap bekerja dan berprestasi, sehingga kita bisa menambah penghasilan lagi. Oke, baik. Jadi, mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.